angkat tangannya ya elah bang bang kalau bikin konten yang bener bang jangan asal bikin aja ini itu yang KW guys ya Mari kita cari yang aslinya ya itu fotonya bukan foto caca guys ya Oke kita cari yang aslinya ini biar lu tahu Bang gimana itu nah ini yang asli guys ya itu fotonya ini ya foto sama seperti yang di YouTube itu ya yes, subscribe-nya masih banyak guys satu juta lagi tuh nah ini ya